Video klip KK Buka Boneka yang dinyanyikan KKI berhasil menjadi trending nomor 1 di YouTube. Video klip itu ditonton belasan juta kali, namun video klip KK Buka Boneka sekarang sudah tidak tersedia lagi di YouTube. Saat coba diakses pada Kamis, 4 Juni 2020 malam, ada keterangan terkait klaim hak cipta. Video tidak tersedia. Video ini sudah tidak tersedia karena ada klaim hak cipta dari Rini Idol Aku bukan boneka bunyi keterangan ketika kita mencoba melihat video klip itu Ketika mengetahui video klip Kiki bukan boneka dihapus youtube, netizen menyerang Rini bulan Dalam kolom komentar di salah satu unggahannya, misalnya, ia sebut iri dengan kesuksesan Kiki. Dalam akun Instagram miliknya, Rini langsung memberikan klarifikasi mengenai video clip keke buka boneka hilang dari Youtube. Halo semua, nampaknya ada yang harus diluruskan nih. Karena membeludaknya komentar di postingan sosial media aku, tulis Rini, Kamis 4 Juni 2020 malam. Penyanyi berusia 30 tahun itu menjelaskan di down-nya lagu keke buka boneka meluangkan di luar wewenangnya. Hal itu merupakan keputusan pihak label yakni Sony Music dan pencipta lagu Aku Buka Boneka, Novi Umar. Semua adalah keputusan label, add sonimusic id add underscore umar 81 selaku pemilik hak cipta dari Aku Buka Boneka yang dimana Sony Music sekarang bukan lagi label aku, tulis Rini Ia juga menjelaskan mengenai tulisan copyright claim by Rini Idol, Aku Buka Boneka Nah, video yang kena takedown sama Youtube selalu mencatat judul lagu dan penyanyi aslinya Jadi nama aku basita judul lagunya tercantum di situ tulisnya Rini Lantari berharap klarifikasinya mengenai video klip keke buka boneka yang hilang dari Youtube bisa dimengerti Semoga teman-teman bisa paham sama apa yang terjadi saat ini. Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu. Tutupnya. Hingga saat ini berita tersebut diturunkan, Keiki belum memberikan komentar apapun terkait ini. Baiklah para pendengar setia, tetap terus saksikan berita-berita terupdate hingga kini dan tunggu klarifikasi dari KKI.